Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduh wa rasuluh amma ba'du Jumpa kembali dengan aqidah Channel pada kesempatan kali ini Semoga ikhwan wala semuanya Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robbal alamin Masih dalam video-video reaction dari aqidah Channel Semoga apa yang aqidah channel sajikan untuk kesempatan kali ini bisa membawa manfaat Terima kasih untuk ikhwan Villa semuanya yang telah mendukung aqidah channel dan channel-channel muslim Yang sudah bersama-sama membantah menghadang para penghujat para misionaris yang setiap hari berkeliaran di sekitaran kehidupan kita untuk kali ini kita akan mengangkat sebuah video kesaksian di mana <coughs> banyaknya fenomena-fenomena kesaksian yang sekarang ini dimunculkan dari channel-channel Kristen di mana kesaksian itu banyak kita menemukan sebuah kata-kata yang janggal dan di mana mereka selalu membangun narasi-narasi bahwa banyaknya orang muslim yang murtad dan memeluk agama Kristen mungkin kalau mereka membuat satu kesaksian tidak mengatasnamakan dari Islam atau yang dulunya muslim kita tidak akan bereaksi tapi kita kalau melihat satu video yang berkesan dari muslim dan bernarasi Pernah menjadi muslim dan pernyataannya sedikit menyentil dan janggal Pasti kita harus bereaksi untuk mengedukasi saudara-saudara kita Supaya apa yang mereka tampilkan itu bisa kita lihat Apakah itu logis masuk akal atau itu sebuah skenario dan pembohongan publik belaka. Dan untuk penilaian biarkan netizen dan saudara-saudara kita menilai sendiri Atas kebenaran dari video kesaksian tersebut Nanti kita akan komentari Kita simak video kesaksian Murtadin yang satu ini Saya bernama Tita Trisnawati Saya berasal dari keluarga, ya, keluarga muslim yang taat Ibu saya berasal dari Banten Rangkas Bitung dan berasal dari keluarga Kiai. Bapak saya dari Jakarta, dari keluarga Haji. Nah, di sini kita menyimak sedikit video dari keluarga Kiai dan dari keluarga Haji. Dia memiliki satu pengakuan, ya, katanya dari keluarga Muslim. Asalnya dan sering kita dengarkan, ya, tetap pengakuannya dari keluarga Muslim. Ya, berasal dari Muslim, keluarga Muslim. Tetapi di sini mengatakan keluarga kiai dan haji, kenapa tidak mengatakan keluarga besar Muslim atau uh, dari bapaknya yang seorang Muslim? Tapi uh, sedikit kita apa ya, kita simak satu kejanggalan bahwa dia mengatakan dari keluarga kiai. Nah, apakah tidak seharusnya dia mengatakan dari keluarga Muslim? Selama saya belum mengenal Tuhan Yesus, selama saya masih beragama is Islam, saya mempunyai banyak keanehan dan karunia dari Tuhan. Karunia itu berupa saya mendengar suara Tuhan di dalam hati saya. Meskipun saya belum mengetahui Tuhan itu sebenarnya seperti apa. Begini ya, <tuh> kalau disimak dari kata-katanya, selama menjadi Muslim sering mendengar suara atau karunia Tuhan ya. Jadi kalau kita muslim ini banyaknya kita mendapatkan berkah ya, bahasanya itu berkah, hidayah seperti itu, ridho. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini berkesan sering diucapkan oleh para Oten ya. Dia mengatakan itu sewaktu masih menjadi muslim. Nah, ini banyaknya kata-kata yang sering dikatakan Oten ini Uh, sedikit agak janggal ya, kalau kita dengarkan, kalau dia sewaktu menjadi Muslim, ikhwan villa ya. Tapi saya sudah mengalami dan mempunyai karunia mendengar suara Tuhan, dan yang bikin aneh lagi, sewaktu saya masih kecil, saya selalu bikin garis lurus, dan tiba-tiba saya bikin garis melintang, dan saya yang saya lihat, gambar salib. Berapa kali saya menggambar-gambar salib dan tiba-tiba ada mati saya. Kok saya bikin gambar salib? Nah di sini ya, <tuh> sewaktu menjadi muslim sering mendengar suara Tuhan ya. Kalau kita umat muslim ya, sebenarnya tidak pernah mengatakan itu suara Tuhan. Tetapi kalau kita sebagai seorang muslim itu selalu belajar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil suri tauladan dan pastinya belajar tentang Islam ya tapi bukan apa mendengar suara Tuhan seperti itu tapi kalau kita dengarkan kesan-kesan seperti itu ya seringkali terdengar itu dari para Kristen kalau ucapan-ucapan seperti itu, tapi ini menceritakan sebuah riwayat dia sewaktu menjadi muslim dia mendengar suara Tuhan. Kalau kita muslim, ya tadi mendapatkan berkah hidayah ridho, gitu kan? Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, kita bisanya bersyukur, ya kan? Atas doa kita kita itu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ya kan gitu. Bukan mendengar mendengar Tuhan itu, mendengar suara Tuhan itu kesannya ya kalau kita dengerin memang Kristen gitu kan. Tapi apapun itu kita hanya berkomentar ya, berkomentar dengan video ini karena kita melihat satu hal yang agak sedikit ganjil ya. Kalau dia menceritakan sewaktu dia masih muslim. Karena kata-kata itu seringkali terdengar dari orang Kristen bukan dari orang yang muslim gitu dan selain itu juga saya senang dengar lagu-lagu Nasrani dan suka dan saya juga suka melihat penyembuhan yang di acara Indosiar nah selain itu juga saya sangat benci dengan agama Kristen karena saking bencinya saya dengan agama Kristen Tuhan mempertemukan saya dengan seorang lelaki yang, beraman, yang beragama Nasrani Nah, <tuh> di sini dia menyatakan seperti berkesan ada sebuah skenario dari kata-katanya temponya ini sangat kelihatan sekali kalau ini seperti ditata, seperti dituntun gitu kan. Nah, terus saking membencinya Kristen, dia malah dipertemukan dengan orang yang beragama Nasrani. Nah, ini sangat menarik sekali ya nanti kayaknya ini suaminya jadinya suaminya Kristen ya yang dari kecil katanya suka menggambar salib. Sebenarnya kalau dari anak kecil itu ya menggaris-menggaris itu malah belum tahu ya itu salib atau bukan. Tetapi kalau anak-anak bermain itu ya tetap suka menggaris secara sengaja atau tidak disengaja. Itu menggaris-garis untuk satu permainan Nah setelah itu dia sering mendengarkan lagu-lagu uh, rohani orang Kristen ya Kalau saya rasa menjadi umat muslim ya Saya rasa yang diperdengarkan adalah suara-suara orang mengaji Dan kalau dia men menyukai itu Dalam satu konteks ya Menyukai lagu itu mungkin haknya ya Tapi ya Seorang muslim yang pengakuannya berasal dari keluarga muslim, keluarga kiai, keluarga haji. Nah, di sini ya biasanya itu sudah ditanamkan sebuah kegemaran membaca ayat suci Al-Qur'an, kegemaran mengaji. Nah, hal, hal tersebut itu kalau di umat muslim ditanamkan sejak dini jadi kalau dia mengatakan dari kecil menggambar salib, oke lah dia bermain-main ya, sengaja atau tidak sengaja. Saya rasa kalau anak kecil itu seumuran ini waktu kecil dulu nggak tahu kalau itu salib atau bukan. Tetapi ini sudah tahu gitu kan, uh, mengartikan itu salib gitu kan sewaktu dia kecil. Setelah itu dia mengartikan Laku-laku rohani itu sudah tahu. Nah ini ini sangat janggal sekali ya, karena kita tahu semua ya umat muslim ya. Ap Biar seawam-awamnya umat muslim itu Dia dari kecil itu ditanamkan membaca Paling tidak itu uh, huruf ijayah yang dikenalkan Dan kalaupun suka dengan melakukan uh, umat muslim itu Bersolawat Kalau orang Jawa itu puji-pujian ya Sebelum apa ya Sebelum azan contohnya ya kayak sebelum azan itu kalau di Jawa itu pujian-pujian itu selalu dikumandangkan dengan merdunya gitu kan. Sallallahu ala Muhammad. seperti itu kan. Jadi hal-hal uh, seperti itu bukan lagu rohani yang digemari ya kalau apa uh, kalau muslim ya sejak dini, kalau ini dari kecil menyukai lagu quran ini sangat janggal sekali kalau dia mengaku dari keluarga muslim, keluarga kiai dan keluarga haji, terkecuali dari ya lingkungan dan keluarga yang tidak pernah mengenal ajaran Islam dan tidak ada pengakuan dari keluarga kiai dan haji. Itu ya Ivan semua ya. Ini keanehan-keanehan seperti ini uh, harus kita konter itu. Ikhwanvila. Setelah saya bertemu dengan laki-laki itu, saya menikah. Dan dalam pernikahan saya, pernikahan itu, pernikahan secara Islam. Dan suami saya, memeluk agama Islam, dalam pernikahan setelah itu, pindah lagi ke agama semula. Selama Nah sebenarnya dari kontak dia pernikahan itu ya kita semuanya sudah tahu ya Pernikahan itu sebenarnya kalau berlainan agama itu jelas uh, Tidak diperbolehkan Tapi ini uh, satu pengakuan dia memeluk agama Islam Oke okay. dia berpindah Islam menjadi mu'alaf suaminya Setelah itu menikah secara Islam Nah dilihat dari sini ya kalau memang dia pernah menjadi muslim ya ada kontak-kontak tertentu yang sedang dibentuk dari suaminya untuk merangkul ini ya. Tapi kita oke okay, kita kita tonton dulu videonya bagaimana cerita dia dengan suaminya. Selama saya berumah tangga dengan suami saya, saya banyak diberitakan tentang agama Kristen penjelasannya dan bahkan selain suami saya pun saya juga banyak diberitakan dan dijelaskan tentang agama Kristen dengan temannya, teman akrabnya. Selama saya berumah tangga dengan suami saya, saya sering banyak pertengkaran, Pak, dengan dengan suami saya. Saya bilang, "Sudahlah, jangan banyak cerita soal agama kamu karena saya punya agama sendiri yang yang lebih baik dan lebih bagus. Semua agama sama," saya bilang. "Cuma Kata, kata suami saya, agama Kristen beda Tuhan nya hidup. Saya bilang udahlah sekarang masing-masing aja agama kamu agama kamu agama saya agama saya. Nah kalau kita dengarkan dari awal tadi Ivan wilayah dia ini narasinya masih seperti apa ya? Seperti sebuah kata-kata yang dituntun atau sama dengan membaca? dan berkesan sebuah pembentukan narasi yang harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, tidak keluar dari hatinya yang sebenarnya. Jadi kesaksian ini saya lihat e, sebuah pembentukan apa ya, opini supaya <guruh> ada sumber kesaksian. Mungkin ya itulah Ivan ya Banyaknya sekarang ini kesaksian yang kita lihat itu kadang bikin tertawa kita itu. Mengaku Muslim dulunya murtad, ya kan? Tapi tanda-tanda dia pernah menjadi Muslim itu sama sekali kayaknya gak ada gitu. Pengakuan tuh kayak kepengakuan yang dikarang-karang gitu. Jadi, tapi seperti ini, kalau gak kita konter, ya ini bisa eh, sedikit mempengaruhi orang-orang awam yang tidak tahu. Oh, ternyata orang ini sekarang banyak murtad gitu kan, banyak yang masuk Kristen. Padahal itu hanya membentuk suatu giringan supaya orang tuh melihatnya banyak yang murtad gitu. Jadi kalau kita lihat yang sebenarnya ini banyak kejanggalan gitu. Nah apapun itu, itulah mereka. Membentuk suatu narasi. Entah itu kepentingan konten atau apa kita nggak tahu. Yang jelas kalau lihat dari dari pengakuan keluarga muslim. ya kan? E, keluarga kiai, keluarga haji. Tapi... Ada yang aneh itu sukanya lagu rohani Nah ini yang aneh Janggal pastinya itu kan Namanya keluarga muslim, keluarga Kyai, keluarga ji Pastinya dari dini sudah ditanamkan Apa itu Islam Dan kebiasaan menjadi muslim itu apa Sudah pasti itu dan setiap saya di, diberitakan tentang agama Kristen dengan temannya pun sama seperti saya diberitakan dengan suami saya, saya marah, saya terida, tidak terima. Nah, karena saya sering di, diberitakan dan dijelaskan tentang agama Kristen, saya selalu terngiang-ngiang dengan omongan suami saya, apa benar agama Kristen itu agama yang baik dan memiliki Tuhan yang hidup. Pada suatu malam, saya tidak... Jadi gini ya... <tuh> Kalau kita mengartikan untuk Tuhan ya Dengan kata Tuhan orang Kristen hidup Nah sebenarnya Tuhan ini itu tidak sama kan dengan makhluk Kita tahu, umat muslim tahu, umat muslim semua tahu Tuhan itu tidak ada kata hidup dan tidak ada kata mati Sang maha pencipta ini bisa dibilang ada Ada tapi tidak bisa wujud yang dikatakan wujud itu seperti berbahasa Indonesia terus nampak di depan mata, bukan wujud itu adalah ada artinya. Jadi, memang uh, Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak sama dengan makhluk. Nah, ini kalau dikatakan itu. Tuhannya mati itu ya iya memang itu manusia gitu kan e, makhluk. Nah, jadi di sini konteksnya itu diiming-iming dengan Tuhan yang ada gitu. Yang kelihatan Nih, di sini kita nanti akan mendengarkan video kelanjutan yang memang banyak sekali yang perlu kita komentari itu Saudara. Tidur, sebelum saya tidur saya berdoa Ya Allah, Ya Tuhanku, saya ingin tidur. Dan sebelum saya pergi tidur, tidak lupa saya ingin berdoa kepadamu, Ya Allah. Tolong, Ya Allah, tunjukkanlah kepada saya. Sebenarnya agama apa yang keredui di dunia ini, Islam atau Kristen? Karena menurut suami saya, Kristen seperti ini dan memiliki Tuhan yang hidup. Sedangkan dalam agama saya, agama Tauhid, agamamu, Ya Allah, adalah agama yang benar. Tolong Ya Allah tunjukkan dalam mimpi saya, dalam tidur saya, agar supaya saya mati dalam keadaan mengenal engkau, dan jangan sampai saya mati tidak punya iman. Dalam tidur saya, saya berdiri di tanah lapang yang gelap, tiba-tiba saya melihat cahaya terang sekali. Di dalam cahaya itu, tiba-tiba saya melihat ada, ada seseorang lewat, pakai kereta. Nah, di sini... Uh, sering sekali ya, sebuah kesaksian-kesaksian yang larinya ke mimpi gitu. Jadi, kayaknya itu memang sudah sudah menjadi sebuah rahasia umum ya. Kesaksian itu larinya ke mimpi, bertemu dengan ini, bertemu dengan ini gitu kan? Nah, dalam kita berdoa, ya kan? Dalam kita berdoa, kita ini mengharapkan Rido benar mengharapkan rito mengharapkan sebuah uh, harapan yang dikabulkan oleh sang maha pencipta tetapi itu tidak mempercayai mimpi gitu loh nah setelah mendapatkan sebuah mimpi kita pun harus menelaah yang kita sering tahu ya mimpi itu adalah bunganya tidur jadi tidak bisa dihubungkan dengan Kata-kata ini untuk memilih suatu keyakinan, karena dalam kita memilih suatu keimanan, sewaktu kita, ya, sewaktu kita apa ya, memiliki suatu keyakinan yang masih menggantung gitu ya, itu kita lihat dari ajaran, bukan dari mimpi ya, kita pelajari ajarannya, nah. Kalau dalam satu konteks orang ini keluarga muslim, keluarga haji, keluarga kiai Kenapa masih bingung? Karena apa? Kalau memang mengaku dari keluarga kiai dan haji Pastinya sudah mengenal Islam yang sesungguhnya Karena pasti dari dini sudah diajarkan tentang keislaman yang sebenar-benarnya Nah kalau ini masih bingung dengan ini dengan itu Masih penuh dengan kebimbangan Ya atas kebenaran keyakinannya atas kebenaran tuannya. Siapa Tuhannya? Siapa Sang Maha Pencipta ini? Nah, di sini ini sangat kelihatan sekali dia bukan. Nah, ini bisa dinilai sendiri. Karena Ivan semuanya ya pasti tahu kalau namanya orang Indonesia mengaku dari keluarga Haji dan keluarga Kiai, pasti dia sudah mengenal Islam tanah lapang yang gelap, tiba-tiba saya melihat cahaya terang sekali. Di dalam cahaya itu, tiba-tiba saya melihat ada ada seseorang lewat pakai kereta emas dengan jubah putih, pakai, pakai, pakai tutup kepala dan pakai tongkat. Orang itu lewat depan saya, pas sampai belokan tiba-tiba orang itu menoleh ke saya dan tersenyum, saya balas dengan senyum. Tiba-tiba saya terbangun, kok yang datang Nabi Isa dalam mimpi saya. Nah, di sini kita mendapatkan ending ya. Katanya mimpi bertemu dengan orang naik kereta emas. Nah, setelah itu, ya, orang itu menoleh. Kok tahu-tahu dia bangun bisa menyatakan kalau itu Nabi Isa alaihi salam. Nah, Pertanyaannya, apakah dia pernah melihat Nabi Isa alaihissalam? Kok dia bisa berkata itu Nabi Isa alaihissalam? Nah, di sini kawan-kawan semuanya ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sangat mudah mereka lakukan, sangat gampang mereka lakukan untuk ya untuk misi mereka meraup, meng apa ya mempengaruhi. Dan menggiring opini supaya orang-orang awam itu mudah dipengaruhi. Oh ternyata, nah gitu. Jadi yang nggak masuk akal kan gini? Mimpi bertemu dengan seseorang, bangun dia bisa mengatakan kalau itu Nabi Ismail salam. Nah inilah yang aneh. Sedangkan dia belum pernah melihat. Nabi Isa, kok dia bisa Mengatakan itu Nabi Isa alaihissalam Itu ikhwan Villa semuanya ya Jadi Dengan kita mereaksi mengkontar semua Video-video uh, seperti ini Dengan tujuan kita bisa Mengedukasi untuk ikhwan Villa semuanya Untuk saudara-saudara kita Yang masih awam Tentang nilai-nilai Satu kebenaran Dimana orang sekarang ini semakin banyak yang mempengaruhi sehingga banyak orang yang dalam keraguan raguan dalam memeluk satu keyakinan. Dimana dengan edukasi-edukasi seperti ini semoga bisa sedikit men, uh, memberikan satu pencerahan untuk saudara-saudara kita yang benar-benar masih belum tahu atas apa yang mereka lakukan ini. Semoga ikhwan bila semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam iman dan Islam kita. Saya yakin, saudara-saudaraku semuanya tidak akan bergeming dalam iman Islamnya hanya karena video-video seperti ini. Tetapi, apapun itu, inilah tugas kita bersama-sama membentengi umat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'alamin. Semoga akidah channel hadir di hadapan Anda. Semuanya bisa sedikit bermanfaat, dan terima kasih atas dukungannya. Dukungan akidah channel dan channel-channel Muslim yang sekarang ini, Alhamdulillah, banyak channel Muslim bersama-sama berjalan, berdakwah, dan ikut menyiarkan secara online sehingga kita semakin mudah mengakses dimana informasi-informasi yang benar dan salah hanya kita yang bisa menilai secara pribadi akhirnya channel akan kembali sesaat lagi dengan topik yang berbeda pastinya untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu tuhan